Assalamualaikum anak-anak kelas 5 Jumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ustada Fafa Yuk kita mulai dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran Sebelumnya anak-anak sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan ya kita awali yang pertama. Anak-anak kita akan mengalihkan dua pecahan biasa, ya. Ustada punya dua buah pecahan, yaitu dua 3 dikali empat per lima. Berapakah hasil perkaliannya? Untuk mengalihkan dua pecahan ini, anak-anak. Caranya adalah, pembilang kita kalikan pembilang, dan penyebut kita kalikan penyebut. Pembilangnya adalah 2 dikali 4, penyebutnya 3 dikali 5. 2 dikali 4 hasilnya 8, dan 3 dikali 5 hasilnya 15. Bagaimana anak-anak bisa ya? Oke, contoh yang kedua. 3 per 4 dikali 2 per 7 Pembilangnya kita kalikan yaitu 3 x 2 Penyebutnya 4 x 7 3 x 2 hasilnya 6 x dan 4 dikali 7 hasilnya 28 jadi hasilnya adalah 6 per 28 karena 6 per 28 masih kita bisa menyederhanakan akan kita sederhanakan ya masing-masing dibagi dengan 2 6 dibagi 2 28 juga dibagi 2 sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 14 Oke, ini adalah contoh perkalian 2 pecahan biasa Selanjutnya, belajar perkalian bilangan bulat dengan pecahan Yang pertama, Ustazah punya perkalian 3 kali 5 per 6 Caranya adalah, anak-anak, 3 itu boleh kita tulis menjadi pecahan 3 per 1. Sehingga, pembilangnya dikali pembilang, yaitu 3 dikali 5. Dan penyebut dikali penyebut, yaitu 1 dikali 6. Sehingga hasilnya adalah, 3 dikali 5, 15. 1 dikali 6 6. 15/6 kita sederhanakan menjadi 2 3/6. 2 itu dari 15 dibagi 6. Hasilnya 2 sisa 3. Ini juga masih bisa kita sederhanakan anak-anak menjadi 2 1/2. Oke, satu contoh lagi perkalian 2 per 3 dikali 4 4 itu kita ubah dulu menjadi pecahan 4 per 1 kemudian pembilangnya 2 kali 4 dan penyebutnya 3 kali 1 2 kali 4 hasilnya 8 3 kali 1 hasilnya 3 8 per 3, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 2, 2 per 3. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Oke, selanjutnya. Cara kedua tadi itu, untuk perkalian bilangan bulat dengan pecahan, kita juga bisa menggunakan cara ini ya anak-anak. Kalau tadi bilangan bulatnya kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 1, kita juga boleh pakai cara ini, yaitu pembilang pecahan dikali dengan bilangan bulat, kemudian penyebutnya tetap. Contoh, 3 per 5 dikali 6, boleh kita kalikan menjadi 3 dikali 6, Kemudian, penyebutnya tetap 5. 3 x 6, hasilnya 18. 5-nya tetap 5. Jadi, 18 per 5. Atau, dijadikan pecahan campuran 3, 3 per 5. Oke, berikutnya materinya yaitu perkalian pecahan biasa dan campuran. Contoh yang pertama, anak-anak. 1 2/3 dikali 4/5. Per Langkah pertama, kita ubah 1 2/3 itu menjadi pecahan biasa. 1 2/3 itu sama dengan 5/3. Dari mana 5/3, anak-anak? Asalnya adalah dari ini tiga dikalikan dengan satu, hasilnya tiga, kemudian ditambah dua, hasilnya menjadi 5 Di sini kemudian penyebutnya tetap tiga. Setelah keduanya menjadi pecahan biasa. Baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut 5 dikali 4, 3 dikali 5 5 dikali 4 hasilnya 20, 3 dikali 5 hasilnya 15 Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1, 5, per 15 Dan berikutnya bisa kita sederhanakan 5/15 itu menjadi 1/3. Jadi jawaban akhir adalah 1 1/3. Oke, suka lebih. Kita bahas satu contoh lagi ya. 1 2/3 dikali 2 3/7. Keduanya adalah pecahan campuran Maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa 1, 2, per 3 Kita ubah menjadi pecahan biasa Seperti yang pertama tadi Menjadi 5 per 3 Caranya adalah 3 dikali 1 Kemudian ditambah dengan 2 3 kali 1, 3 Ditambah 2, hasilnya 5 3, kemudian 2, 3 per 7, caranya juga sama ini 7 dikali 2, hasilnya 14, kemudian ditambah 3, 14 ditambah 3, hasilnya 17 kemudian setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut 5 17, hasilnya 85 3 kali 7, hasilnya 21 85 per 21, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Yaitu, 4 1 per 21 Oke anak-anak, bagaimana? Apakah sudah bisa? Ustazah doakan, mudah-mudahan bisa ya kalau sudah paham, mari kita berlatih soal-soal pada latihan yang sudah ada di Google Form yang dikirim oleh Ustadz-Ustadzah wali kelas kalian. Oke, selamat mengejarkan anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.